Selamat kita saya sendiri sebagai Bapak sudah terima Sudah siap dengan semua dokumennya? sudah silakan sesuai dengan jadwal, bapak akan masuk ke kelas melakukan pelamaran dengan menggunakan instrumen yang sudah kami berikan kepada. Serius memarahi? Selain itu, kita ada beberapa kuis online pak yang harus diberikan dalam mata pelajaran kinerja guru 300.000. Jadi ada kuis online siswa, ada 10 orang siswa ya memberikan nah, nilai yang terdekat dengan orang-orang. Semangatnya ada teman sejawat dan tidak orang yang sejawat yang akan memberikan mungkin tidak tahu siapa Kemudian kita juga memberikan nilai kepada 10 orang tua siswa yang bertanya. Apa? Nah, so Selanjutnya maka per itu akan jelas seperti yang sudah disampaikan pada kegiatan sosialisasi PKG yang sudah lalu kita lakukan Jadi ini resume-nya Bapak siap ada yang Bapak tanya apa materi yang ini? ee tentang kalau demikian kita tunggu waktu Semoga sukses ya Pak Kemudian Kepala sekolah mengamati ngamati guru di kelas Dalam proses pembelajaran nah. Ya ini kelasnya ya Ibu ngamatinya Berdasarkan satu sosial di belakang Berarti ibu di belakang jadi bapak ini ya Pak Hedmik Bantu. Bantu Pak Yeh. Bantu. Haa, nah, nyatuh sikit-sikit. Jangan nyari keuangan, oh boleh ke sana. Gua putar, gua putar. Oh, Mana gua sakit lah, ngomong. betul, harus balik umum. apa kabar mas? Alhamdulillah luar biasa. Saya saya mau Ibu Ilinda, ya. anak -anak marita, kita, masih yang lalu. Namun bapak ingin 不 dua tiga dua empat satu orang coba yang membantu yang membantu ya nyampein okay. nah, nah pertanyaan Bapak angka ini harus diolah Sehingga menghasilkan angka 12 Boleh di ya pak and <laughs> we